Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya Idul Fitri adalah momen yang sangat dinanti-nanti oleh umat Muslim di seluruh dunia, selain menjadi momen untuk bersilaturahmi dan memohon maaf. Idul Fitri juga identik dengan berbagai makanan lezat yang disajikan di hari yang suci ini. Untuk video kali ini, saya ingin berbagi cara membuat cangkang ketupat dan memasak ketupat serta membuat opor ayam yang mudah dan praktis. Langkah pertama dalam membuat bungkus ketupat adalah menggulung janur tiga kali pada tangan. Pastikan posisi pangkal janur menghadap ke atas. Ambil satu janur yang lainnya setelah sudah membentuk gulungan pada tangan, ambil satu janur lagi. Gulungkan janur pada tangan. Biasanya, gulungan janur pada tangan orang dewasa sebanyak tiga baris. Posisikan janur menghadap berlawanan dengan posisi janur yang pertama digulung. Silangkan antar janur gulung kedua janur secara menyilang. Pastikan untuk tetap dalam posisi tergulung rapi pada tangan. Setelah ujung janur diputar ke belakang, masukkan ujungnya di posisi tengah gulungan. Masukkan janur seperti sedang menganyam. Menganyam sampai bawah terus menganyam sampai bawah. Lakukan kegiatan menganyam secara bergantian dengan ujung janur lainnya. Menganyam sampai pangkal janur setelah itu, kamu harus menganyam ke bagian atas janur yang berada di samping. Lakukan hal tersebut hingga bagian ujung janur bertemu di bagian atas. Janur yang sudah kamu anyam menjadi ketupat siap diisi dengan beras kemudian direbus. Semoga resep dan cara memasak ketupat yang saya bagikan ini dapat menjadi referensi dan membantu Anda dalam memasak makanan yang lezat di Hari Raya Idul Fitri. Untuk video yang berikut ini saya juga akan memberikan tips dan trik untuk membuat opor ayam yang lezat dan empuk. Jangan khawatir, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat opor ayam ini mudah ditemukan dan tidak terlalu sulit untuk dipersiapkan. Berikut adalah resep dan cara membuat opor ayam. Bahan-bahan Ayam, potong menjadi bagian 500 ml santan kental, 2 lembar daun salam, 2 batang serai, 4 lembar daun jeruk, 2 cm lengkuas, 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 cm jahe, 2 cm kunyit, 1 sendok teh ketumbar, 1,5 sendok teh jintan, 2 butir kapulaga, 2 butir cengkeh, 3 butir kemiri, Haluskan semua bahan bumbu halus dengan blender atau ulekan, 2 sendok makan minyak goreng, panaskan minyak goreng di dalam wajan, tumis bumbu halus. Masukkan daun salam, serai, daun jeruk, dan lengkuas hingga harum. Masukkan potongan ayam. Aduk-aduk hingga ayam tercampur rata dengan bumbu. Masak dengan api kecil hingga ayam empuk dan kuah menyusut sekitar 30-40 menit. Tambahkan garam secukupnya, aduk rata. Tuang santan kental. Dan aduk rata. Angkat dan siap disajikan. Selamat memasak dan selamat menikmati hidangan yang telah Anda buat.